surga adalah malukan ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga. Di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai, dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak?